terus atau kebetulan 20 menit ada terowongannya Siap ya. Iya. Ya, kita siapkan hati kita. Kami datang ke dia. Aduh tak. Gimana nih? <laughs> ah. Ambil nafas dulu. Siap ya. Ayo siap siap. Tahan nama. dan masa sekitar 208 sampai 145 juta tahun yang lalu itu oh, oh, ada Ini, ini besar. Ini dia oh, ada oh, anak. Ut, ut, anak, anak. Oh, iya, ini anaknya. Oh, iya, ada anaknya kecil banget. gedenya berapa tahun ya? <laughs> nunggu segitu. <Anak>, <laughs> Minta ampun. Apa, Apa ini? Hmm? Maya Saura. Maya oh, Saura. tetangga kita Enggak nanya. Kau suara naga. Mau oh, lagi mah? Oh, antri Hah? Antri.